Hey guys, kembali ke channel TV. Kali ini aku nak kasih tahu gimana cara membuat sebuah artikel baru. Oke, okay, kali ini gue senang banget ya hari ini. Gue hari ini senang banget. Bukan hari ini sih sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, kemarinnya lagi dan kita tanggal berapa? Ya, Kau akhir-akhir ini kan buat artikel yang namanya Erpan 1140. Nah, tapi kan waktu langsung dihapus sama di sebuah pengurus. Ya si pengurusnya ya macem-macem ya Ada banyak Gak ya, hanya satu cuy Ngomong-ngomong Jangan -ngomong, jadi pengurus itu udah ditunjuk guys alas udah disetujui oleh beberapa orang Dan sekarang udah dihapus lagi tuh Waktu itu gua kesel Karena nanti udah di, sampai dikunci sama dia nih Ya tapi Karena waktu itu Artikel yang Youtuber juga Ada dinis juga sebagai referensi buat pengetikan Tapi gue ngadu dong ke di telegram Dan yes ya, bener aja Akhirnya dihapus guys uh uhuh, yeah Akhirnya dihapus Yes Yes Yes Gua seneng gue coy Seneng Artikel youtuber kesukaan gua aja dihapus Apalagi sekarang Wish Mantap Gua sh, dihapus guys Seneng Betain Wah oh, BTW ini yang dihapus ya tanggal yang ini ya Yang pas gua ngaduk I love it. Ada dari pondok amat. Oke, okay, cara pertama kita ke cara pertama untuk buat, -buat artikel pertama-tama kamu udah punya bak pasir dulu. I Mainlah ke bak pasir. Kalau bisa sih bikin bak pasir sendiri ya. Misalnya aja kayak gini bak pasir sendiri. Bak pasir adalah tempat uji coba untuk membuat halaman. Ya, kayak gini nih bak pasir tuh. Nih artikel yang baru gue buat ya di Salam kasi sajam maksudnya yang ini kayak gini lu lihat aja dari sendiri nah dan atau nggak ke Wikipedia pasir ya di situ nih kalian bisa baca halaman tempat uji coba dan sembarang suntingan atau bebas atau abal-abal hmm. oke okay. yang kedua kita ke Inggris dulu nah cari contohnya aja ini gua ngambil referensi ngambil karena sebenarnya gua maling artikel dari sini tapi bukan artinya maling emang wikipedia itu emang boleh guys ngambil dari bahasa Inggris kayak untuk diterjemahkan ke Indonesia nih seperti ini ini semuanya gue ngambil dari bahasa Inggris tapi jangan lupa tambah ringkasan dari en Wikipedia I love it Ptw ini tuh ini gua referensinya dari Inggris, btw gua mars yang ingin rujukin ganti-ganti referensinya, referensinya gua nggak ganti, lariin aja, terus terus kalian edit, nah edit kayak gini, nah jangan lupa untuk nambahkan, oke okay, itu cara pertama dari bahasa Inggris, atau enggak, yang kedua buat sendiri, nah pertama-tama kalian tuh tambahkan sebuah tere templat, nah. Tempatnya ini tergantung ya, kayak misalnya perusahaan, ini itu kalian bisa cari di sini. Template infobox. Ada macam-macam infobox di sini kotak ik. Atau nggak? Kalau nggak infobox kotak info lah. Kotak info. Ini artinya sama nggak beda. Ya yang membedakannya cuman artinya doang. Nanti kan di situ ada biasanya misalnya tunggu. Infobox penyanyi nah kayak gini nah rata-rata biasanya infobox ini memiliki hmm, kayak gini nih nah ini yang yang nanti dipakai dalam sebuah artikel jadi mudah nggak perlu al satu-satu jadi nggak ngacak gitu jadi rata nggak ngacak ke sana kemari dan ngepas gitu selain itu juga di sini juga kadang ada penjelasannya kalau nggak ada lu ambil aja di situ isi isi ya sesuai nah bias kalau mis kayak gini nih misalnya nama lahir ini, ininya ini itu itu bla bla bla bla bla isi ya sesuai dengan ini, nah, misalnya nama itu ini ini ini ini dan semuanya pastikan pas dan jangan kalau misalnya anda pengen kayak tampilannya kayak gambaran, um, lebih mud lebih tepatnya ke salah satu salah satu aplikasi. Bet. Nah ya, nih contohnya. Nah kalau misalnya pengen kayak buat kayak gini, kalau di versi komputernya kayak gak kayak gini, deh coba aku tampilan PC. Nah, kalau di versi komputer kan ada daftar isinya di sini tuh, berurutan, nah ada tiga, satu, 3111 kayak gitu lah, tambah tambahan, kayak matematika aja, tambah tambahan, nah caranya kita ke tunggu gua ini dulu, nah caranya kalian seperti ini nah di sini itu ada dua daftar isi daftar ini nah ini maksudnya yang titik sama dengan dua ini ya seperti buat daftar isi daftar misalnya daftarnya ini perangkat komputer ini kayak lu belajar matematika bab 1, bab 2, bab 3 dah nah ini penjelasannya seperti itu refer nah terus jangan lupa untuk tambahkan referensi eh gimana sih cara nambahin referensi nih saya nambahkan sebuah referensi ya memori gua habis lagi anjing ya untung gue langsung upload ya cara menembakkan sebuah referensi cara satu ke versi komputer mah gue pakai versi android ini ya nah cara satu pakai ref pertama-tama kita ketik ref terus ini bla bla bla bla bla bla, bla. terus ini dikasih lagi saya ref atau cara kedua eh pakai nama juga kalau bisa nama sama dengan ini tampilnya ini ini ini. Ini untuk salin, kayak nyalin gitu. Misalnya mau salin lagi di sini. Di sini nih, misalnya di sini. Salin dua. Salinan. Referensi. Nah, di sini terus lu ketik gini, ref Name sama dengan ini seperti ikutin yang tadi satu dan ini tambah spasi terus kasih garis miring dan tutup seperti itu nanti jadi ada dua jadi kayak gini ini untuk referensi yang ini ya tuh hmm. apa cowok yang salah bodoh amat ya gua enggak ngerti Nol aja deh. Oh iya, iya, salah ini. Gue lupa tutupnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi ada dua. Tuh, jadi ada astagfirullah. Lah bodoh. Oke, kayak gitu Kalau bisa, gak usah pakai tulisan deh. Atau cara kedua, pakai an visual Nah jadi di sini kan ada fit penyutingan visual Nah kita pakai visual emang loadingnya agak lama ya sinyal gue jelek di sini Kalau ini langsung rekamnya gua males. Taruh -ta dong Ah, lama betul, nah seperti ini. ini kita di sini misalnya referensi. Ini kutip di sini nih, alat itu yang biru-biru itu. Nah ini ada versi otomatis. Ini otomatis misalnya www. Saya nih ini kan di manual ini ada macam-macam ada situs web buku wirta, dan bla bla bla. Misalnya kita ke situs web. dan peranala sumber dan isi kalau tanggal akses di isi juga nggak apa apa sih nggak penting juga. dan ini dan bla bla bla. kalau pakai versi otomatis jadi dah kayak nge scan otomatis gitu. biasanya we ya <tuk> <tuk> nah, kayak gini ya jadi dia otomatis gitu ganggu gubat dah nah jadi ini ada akses tanggalnya ya jadi otomatis gitu oke setelah ini terus kita isi artikel sebuah artikelnya ya kayak tadi kan udah cara membuat gambar menambahkan template ini dan jangan lupa untuk tambahkan gambar Gimana cara menambahkan gambar pertama lu upload dulu deh misalnya gambar-gambar apa gitu kalau nanti lu upload nah nah cara nambahin gambarnya ke shooting yang visual ya nggak bisa ayah lewat ini pakai yang visual kayaknya lo nggak tahu kenapa isi syuting yang visual, karena ini template pasti otomatis dong, tergantung itunya nah, ini contoh gambahin gambarnya seperti ini tambahin ini berkas terus contoh gambarnya apa ya ini aja deh Zazam logo Zazam Zazam, harus sesuai ya Zazam logo CVG nah seperti ini nanti dia muncul btw cara gimana cara nambahin this caption kayak di WhatsApp itu lalu nah, ketik ini terus ketik ini caption ini lu ganti aja caption ini kalau gimana cara mengkecilkan atau membesarkan ukuran nih ini ketik ini terus lu mau berapa pixel ini pick egg. jangan terlalu gedah lah kalau lu salahin saranin maksud gua Saranin salahin ini Nah nah jadi kayak gini tuh kecil, ya itu seratus pixel ya. Eh ya ini captainnya mana cok? Terus oh ya lupa gue, Terus kita ketik J dan ini tuh. Jadi harus tambahin J dulu kalau nggak salah. Nanti dia muncul captain gitu. Nah tuh jadi kayak gini. Ini caption Nah seperti itu. Terus. Jangan lupa guys, tambahkan ek pranala luar dari atau di referensinya Seperti Udah tadi kan kita sudah ngambil referensi Nah kita tinggal seperti apa ref, Urutan referensinya Lo pertama-tama ketik ref list Dan udah mau usaham Ini deh Udah kayak gini aja template ref, Ini template ref list Dan ini 30M nya gak tau gua ngikutin dari bahasa Inggris 30M kalau nggak salah buat berjajar gitu sih katanya Katanya Oke, okay, footer linking buat zaman ini gua intinya males Nah, ini pranala luar, misalnya official web. Nah, ini web. Nah, ini ngapain harus ada di satu? Ini enggak usah kasih kasih satu ya. Udah satu coy ini. Nah, official website. Tadi seperti ini nanti www bla bla nanti, nanti di sini ada tulisan situs web resmi. Di sini tuh pranala luar misalnya YouTube, Temp kasih tempat YouTube, Instagram bla bla bla. Jalan nih. Kayak gini Ini contoh aja Instagram Follow ya Awok awok awok Ciri promosi anjir Dan uh, Eh kok ada kayak Nowikinya sih Ngebak anjir Instagram nah Kayak gini nih bagpaksir di Instagram Nah seperti itu dan jangan lupa tambahkan template lain seperti referensinya eh kategori maksud gua tambahin kat template kategori Gua bisa cari aja sendiri di kategori kategori nah kategorinya apa nih ada kategori perangkat lunak atau aplikasi atau sebagainya ya nah, ini ini tambahkan kategori caranya ulang tahunnya tanggal bapak ini ini ini ini itu itu pokoknya sesuai apa yang bikin di artikel itu? Tambahin juga kategori. Ini template template kategori ya, misalnya platform distribusi musik digital, Apple INC Itu adalah kategori. Ya, jangan nukir macam-macam. Oke, sampai sini aja dulu. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa dan dadah. Inilah cara membuat artikel dengan baik dan benar. Ya, insyaallah benar ya. Asal Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya artikel lu nggak lolos atau dihapus. Nah, coba lu cek dulu Wikipedia kelayakan artikel. Nah. Coba ya Nah Nah, itu lu bisa lihat ada ini orang kumpulan ininya. -ini bisa artis, organisasi, perusahaan, sekolah, desa, web, itu. saranin sih referensinya tuh yang kayak berita terkenal gitu lah yang bagus yang berita lah pokoknya. Sampai masuk berita deh kalau bisa tokoh kalau tokoh kayak YouTube, artis kayak wajib kayak gitu deh katanya. Iya sih kayaknya. Atau digosipin deh katanya. Oke, gitu aja dan sampai jumpa dan dadah. Eh, betul, -betul udah 15 menit loh.